Berbatu, selamat siang. Siang ini saya akan mempromosikan batu akik dari saya. Ini adalah batu Ini warnanya biru, biru tua ini. Makanya kayak hitam hitung gitu. Biru tua. Ini saya apa namanya 8 ya S8 ini ini kondisi baru ini modelnya bulat atau kabocon ini terengnya Bateri dari alpaka 8 seperti ini untuk alpaka Anda bisa lihat lebih bisa lihat ya ini alpaka Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dibeli ya Di share, silahkan Ini kita akan ukur untuk dimensinya Ini berapa ini? Ini kurang lebihnya ya Kurang lebihnya 1 cm Sudah 1 mili Iya, 1 cm 1 cm ini Kurang lebihnya 8 mili 10 kali 8 mm Tingginya ini agak susah juga Tingginya ya agak bisa mengukur Ini bisa diukur dengan dicopot ini Untuk gigi bajingnya Ini plus akhir Harga 1000 bisa biar di tempat Untuk pemesannya pemesanan bisa Anda cek di kolom komentar atau kirim via WA yang sudah tertera di video ini Anda bisa lihat ini untuk dimensinya 10 kali 8 mm ringnya ring alpaka sesnya ses 8. Jangan lupa ini dibeli ya 100 ribu bisa biarkan tempat Jadi Anda tidak perlu transfer lagi Anda langsung bisa membelinya Dan bayar itu di rumah atau di tempat Lebih aman Dan banyak orang yang suka dengan itu Oke, okay, terima kasih. Sebenarnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.